peran penting hutan dan agroforestry atau wanatani sangat banyak hutan menghasilkan kayu menghasilkan air menghasilkan oksigen dan pangan ya pangan dan nutrisi ya, yang bisa dipanen dari hutan ya wanatani juga demikian buah-buahan ya juga apa oksigen ya dan juga konservasi karbon ya. jadi um, perannya sangat banyak dalam mendukung Produksi yang berkelanjutan, produksi konsumsi tentu di bagian lain, bahwa kita juga perlu berkonsumsi yang bijak, berkelanjutan, tidak over gitu ya, secukupnya ya, agar hal-hal itu bisa dipenuhi oleh hutan dan agroforestry. Ada tentu um, sekarang kita di zamannya sertifikasi jadi produk hutan dan warna harus certified harus diperoleh dari hutan dan warna yang dikelola secara berkelanjutannya sertifikasi banyak ada kayu ada kopi ada juga uh, sawit ya yang merupakan non tuntunan non-hutan secara global itu jalan juga di Indonesia banyak yang lebih domestik ada lembaga eco label Indonesia juga ada yang mandatori ya, yang di-endorse oleh pemerintah Indonesia seperti SWLK ya. di dunia global tentu banyak ya ada green deals itu dari pemerintahan Inggris dan EU ya itu juga menginginkan semua semua produk tidak mengakibatkan deforestasi tidak apa ya tidak berisiko terhadap uh, hutan dan agroforestry banyak skema-skema global yang mendukung baik produksi di, untuk producing countries maupun untuk uh, konsumen. Dan kita tahu bahwa kelestarian dari suatu produk itu sangat tergantung juga behavior dari produsen di market countries. Tentu apa, ketika itu uh, Produksi berkelanjutan, sustainable production, tentu itu uh, jauh dari deforestasi, jauh dari emisi, ya. dan tinggi di dalam sesequestrasi uh, karbon. Ya. Jadi karbon dikonservasi di di dalam hutan atau di dalam wanatani, ya. dan tentu apa um, ini akan berkontribusi banyak dalam pembangunan rendah karbon ya, bukan hanya rendah, malah zeroing ya karbon emission, itu juga um, target dari pemerintah Indonesia untuk tahun 2060 kita benar-benar zero karbon uh, emission ya. dan sejalan itu uh, semua program-program pembangunannya rendah karbon tadi harus juga mengentaskan kemiskinan ya. caranya mudah ya mengembangkan model-model bisnis yang berbasis masyarakat ya. seperti restorasi gambut restorasi mangrove. Itu bisa dilakukan oleh perusahaan, bisa juga dilakukan oleh masyarakat secara apa bergotong royong gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan oleh masyarakat, ini juga akan meningkatkan ya, taraf hidup dari masyarakat, meningkatkan income, juga tentu meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia. ya. Jadi itu sangat berhubungan, kita bisa di satu pihak zeroing carbon emission, di lain pihak juga mengikutsertakan masyarakat agar ya mereka e, menjadi pemeran utama dalam pembangunan pembangunan rendah karbon itu rantai nilai itu harus efisien gitu ya jadi e, kehilangan ya misalkan dari e, hutan atau dari wanatani tani, dibawa ke hutan, bawa ke gajian, itu harus efisien ya. Sampai menjadi, misalkan menjadi mebel, itu juga harus efisien. ya. Dan juga um, meningkatkan nilai tambah ya, bagi aktor-aktor tadi ya. Aktor-aktor yang berbasis lahan ya, seperti petani, petani hutan, itu harus mendapatkan bagian keuntungan ya. Profit yang memadai ya tidak hanya yang di industri besar tetapi seimbang ya jadi governance ya tata kelola dari rantai nilai itu harus harus bagus ya. tentu ini ditunjang oleh aturan-aturan pemerintah dari apa baik di pemerintah lokal maupun pusat dan juga kontestasi antar aktor ya sehingga kita di banyak hal sering dalam riset kami juga membentuk asosiasi petani ya petani hutan asosiasi perajin untuk apa agar mereka punya bargaining power ya untuk memenangkan kompetisi sepanjang rantai nilai ini ya. sehingga apa sehingga mereka mendapat bagian yang memadai ya. kalau misalkan di kasus Jepara kita membentuk asosiasi perajin kecil Jepara kalau itu kuat ya mereka berkelanjutan tentu ada insentif menanam kayu dan dan meningkatkan kesejahteraan mereka gitu ya Tentu kerjasama global antar negara itu harus. Jadi um, kita bagus, Indonesia apa taking lead dalam G20. Tentu ini memberi kesempatan Indonesia untuk bersama-sama negara yang lebih maju ya bersama-sama gitu ya sebagai market countries ataupun producing countries kerjasama untuk memastikan gitu, ya. memastikan agar produk-produk yang masuk ke pasar mereka benar-benar tidak berhubungan dengan perusakan alam malah meningkatkan gitu ya. meningkatkan um, sumber daya alam dan lingkungan kita ya. jadi kerjasama itu suatu keharusan dan itu sudah banyak ya di, di UK di Inggris Raya itu adanya sama UK Wares Risk Commodity ya. itu sebuah apa uh, aturan regulasi baru yang diharapkan negara lain bisa comply comply tetapi comply-nya itu juga harus tahap demi tahap ya tidak bisa negara maju harusnya memaksakan gitu ya tanpa melihat kesiapan dari negara-negara produsen seperti Indonesia Malaysia ya jadi perlu saling kesepahaman pengertian ya bahwa kita sepakat bahwa kita harus lebih green ya itu sepakat tinggal time lainnya ya kapan gitu ya dan mereka juga harus fair ya, memberi insentif ya. Kalau yang tidak jelas itu berapa, kalau ini lebih bagus, tentu harganya harus lebih, lebih fair ya. G20 temanya Recover Together dan Recover Stronger, Post-Covid. Ya. Jadi kita punya ekonomi normal baru ya, harap aja kerjasama lebih tinggi ya dalam bidang kehutanan dan wanatani. Dan kerjasama antara producing dan market countries ini lebih lebih erat ya, lebih saling kesepahaman dan lebih pengertian tidak satu boykot satu kampanye kayak gitu-gitu ya, tetapi lebih apa yang bisa dilakukan dan kita sukses di dalam flekti ya di dalam timber ya. itu kita sukses ya kita dengan UK dan EU itu sukses sepakat bahwa kayu-kayu Indonesia harus memenuhi Kriteria tertentu dan bebas ya sekarang tanpa due dilanjut, masuk ke market EU dan tentu UK. Nah, ini bisa di, di expand ya, komoditas lain seperti sawit, kopi, karet, dan semuanya ya, agar ada perjanjian bilateral yang saling menguntungkan ya. Karena kita butuh pasar dan pasar juga butuh barang kita ya, itu yang kerjasama, bukan saling meniadakan ya, tapi saling membesarkan. Ya, saya rasa uh, ini kesempatan baik untuk bersama-sama kita menumbuhkan hutan, ya, menumbuhkan agroforestry demi banyak hal yang mengurangi bencana sekarang kan. Bencana di mana-mana ada ya. Kita memitigasi bencana, beradaptasi dengan bencana. Hutan dan agroforestry bisa melakukan itu ya. Kita menghadapi krisis iklim, hutan dan agroforestry punya sumbangan yang luar biasa. Kita ingin masyarakat lebih sejahtera hutan dan agroforestry punya yang sangat jelas. Ya. Dunia sangat tergantung air ya, air dari mana? Air dari hutan dan agroforestry. Kita bisa gitu yang berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Jadi hutan perlu kita kelola, agroforestry kalau kelola, kita konservasi demi kemaslahatan kita bersama.